Yo guys nama na magoyazo umur gua 16 hobi gua main game yang jadul-jadul kayak PS1 PSP PS2 ya gitu kan banyak tuh vtuber yang main PUBG Indo, Tinker, apalah? Kalau gua, apa itu PUBG? Gua sih personal sukanya lagi suka main FF ya. Bacot. Ya, jadi rencananya mi channel mau diisi orang. Tapi yang satunya masih persiapan. Jadi ya kalian kalau mau gua main PUBG ya oke okay aja kalian juga bisa request game ya mungkin yang game aneh-aneh gue suka game aneh-aneh juga ya selain juga sama senpai-senpai YouTuber Indonesia mohon bantuannya gitu jual ya